Jangan ragu-ragu, jangan takut Sebab apa yang kita kerjakan Tidak pernah sia-sia Apa yang kita tabur Restorasi pondok laut, yang artinya prajurit prajurit tua dan kaum perasa yang mengikuti hidup doa, puja, penyembahan bersama-sama dalam mengikuti siaran Allah. Ya.